Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia, dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa persahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini kita mendapatkan info dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Akademi 5 Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi setelah Ebi Bima, Jaya Tanjung Balai, Rindi Bolebolangu, dan Vinici Anjur berhasil lolos pada final audisi a 5 malam ini akan terpilih kembali peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya. Penasaran banget siapa saja yang mereka? Saksikan bersama yuk Final Audition DA5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar dan aplikasi video.com Salam hangat, Harsiwi Ahmad Itu info resmi dari Ibu Sidiwi bahwa Dangdut Akademi 5 Final Audition DA5 sini Akan kembali lagi malam ini persahabat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan Bunda Lesi, Papa Bilar itu tidak hadir persahabatnya malam hari ini kita simak juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun leoni 2889 di situ dikatakan, ya Leslar nggak ada Absen dulu ah nontonnya Katanya itu ya, Leslar nggak ada Semua absen, aduh kita tetap dukung ya untuk acara DA5 hmm. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Support yang diberikan, apalagi kalau ada Leslar sepaket, pastinya bakal Banyak penonton yang Tentunya sudah respect Banget dengan penampilan Leslar Di acara Dangdut Akademi 5 Total support Tetap dukung yang terbaik Berikutnya persahabat disimak juga vitamin bahagia pun kita dapatkan, Masya Allah sore sore persahabatia, ya. baby L jalan bareng naik motor polisi tuh bersama bunda. Sepertinya bunda lagi dibonceng oleh baby L ya, ini cute banget, aduh masyaallah baby L ekspresinya pun sangat menggemaskan. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun si komik kalimat caption pun dituliskan. Ekspresimu bang, Masya Allah Katanya tuh, hingga komentar pun banyak ya diberikan Kita simak persahabatnya dari akun Takdir Cinta 2324 mengatakan Adik kakak lagi main motor-motor Katanya tuh, luar biasa banget ya Indola kesayangan kita Selalu aja bikin kita seneng bikin kita bahagia Luar biasa banget untuk Lesti, BBL, dan Papa Bilar Berikutnya juga persahabatan kita lihat Momen spesial gasrek selalu saja diperlihatkan salah satunya momen saat Bunda Lesti tertidur Tapi matanya melek persahabat ya Papa Bilar pun memvideokan saat Bunda Lesti tertidur di dalam mobil Ini ke kegasrekan yang sangat luar biasa dari Papa Bilar Aduh ada aja kelakuannya Masya Allah ya Dan kita lihat momen ini diunggah oleh aku sendal putih Bilar kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Ini kalau di Jawa namanya ngiringin Tidur nyenyak tapi mata nggak nutup katanya tuh Ada juga tanggapan di kolom komentar dari akun Emma Suhaimi 123 mengatakan Masya Allah punya suami kok jahil banget deh katanya tuh ya Emang ada kelakuan yang selalu saja gesrek dari Papa Milar ini kejailan yang hakiki banget ya. Ada aja tingkah laku yang bikin ketawa ngakak nih. Sampai istrinya pun tertidur melek. Ini di video ini. Inilah kegesrekan yang ada di Leslar, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya. Di kalimat komentar selanjutnya dari akun Ririn Fadisha mengatakan... Kalau di tempatku, tidur yang kayak gitu, jodohnya ganteng atau cantik. Wah, terbukti banget ya, Masya Allah. Luar biasa, punya suami iseng banget ya, Bunda Lhasa. Tapi bukan Bilar kalau nggak iseng. Tuh, persahabat ya. Kalau nggak iseng, bukan namanya rezeki Bilar. Inilah kegesrekan, natural, apa adanya dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat ya. Semakin gesrek, idola kesayangan kita... Perhatikan deh gaya perlentengnya Papa Bilar dan Bunda Lesti Ini sih alat ala, -ala kelklok persahabat ya. Kembali kita disuguhkan Tentunya kebahagiaan lewat kegisrekannya Leslar kali ini Di kolom komentar banyak sekali persahabat ya. Diberikan ada tanggapan dari Dede Prawira Disitu mengatakan selebau katanya tuh Ternyata gegara ini beliwi ini good banget ya diunggahan TikToknya Papa Bilar yang direpost kembali oleh Papa Bilar di laman akun Instagram. Persahabat ini rame banget nih dengan gaya Papa Bilar Bunda Lesti yang tingkah lucu yang tentunya membuat kita semakin happy banget di malam hari ini bayang sekali ya kebahagiaan yang kita dapatkan luar biasa. Kita lihat juga di komentar berikutnya persahabat dari akun Instagram. Bagas Garnita Ternyata Bagas juga ikut menanggapi Oh jadi ini pak konten yang scriptnya dipikirin seharian katanya tuh Wow ternyata scriptnya Dipikirin seharian di persahabat ya Gara-gara ya. ini aduh Masya Allah banget Di download setengah kita the best pokoknya idola kesayangan kita selalu membuat kita happy doakan yang terbaik, semoga bahagia selalu rumah tangga langgeng dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ya kita tetap optimis, tetap support dan kompak untuk mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kesayangan kita selanjutnya bersama di Simeng juga ini momen spesial yang kita dapatkan saat Papa meeting bersama Karudis Salim dan Reza. Ini mengenai Lelaslar Metaforce yang ada Project baru persahabatian. Ya. Makan yang terbaik juga mudah-mudahan Project barunya lancar, sukses dan Lelaslar Metaforce berkembang dan sukses jaya selalu. Amin. Kita selalu dibikin bahagia oleh doa kesengan. dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidukan vitamin terbaru. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.